Hei Saf, Fari di sini, Awan di sini, Aga di sini, Memo di sini. Siapa di sini? Siapa di, di sini? di sini? Jogis di sini? Jogis di sini? Jogis di sini? di sini? kita Ya di bagian pertama kemarin kami sudah mengegroundkan aroid dengan siswa-siswi dari SMK Negeri Satu Ngabla. Kemarin sebagian besar tanaman apa Mas? Anturium. Anturium. Nah sekarang kita lebih variatif ya. Enggak cuma aroid sebenarnya ada palem juga ada Kuala Mapu. Nah seperti apa aktivitas kami ketika mengegroundkan aroid? Sobat penasaran? Ikutin kami terus ya. Oke, di bagian satu kemarin dengan siswa-siswi SMK 1 Ngablak. Kemarin sudah mengegroundkan yang bagian pertama, kebanyakan kemarin tanaman apa, Mas? Anthurium oh, ya, iya, iya, Anthurium. Nah, sekarang kita macam-macam mau digroundkan. Sebagian yang besar-besar yang induk. Ini bagian kedua. Jadi nanti akan lebih banyak tanaman yang kita groundkan. Coba sekalian. Kami akan mengegroundkan bagian dua ya, karena ini sudah terlalu nyemumruh ya karena penuh Jadi ini beberapa Arawit harus dipindahkan dulu Terutama yang besar-besar Nanti di bagian belakang itu rencananya akan Melanocrisum kemudian semakin ke depan semakin pendek semakin pendek Nah dibantu oleh Tim FO Kemudian Siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Ngabla Ini yang besar-besar kita keluarkan dulu Wow, ya terus kalau ini ini. nih sobat sekalian akarnya udah pada gendrong kemana-mana ya ini awakmu, awakmu. ada perawan bolong ada duda bolong ada ipar bolong banyak yang banyak yang bolong ini Ada sepupu bolong Banyak yang bolong ya Ini Joko bolong Ini ada, banget, ini ada kopi barbuk parisata itu itu tidak suwek iya. oh ini ya, jadiin satu aja ini ada pasangan bolong pasangan perawan bolong Ini Philodendron Sharoni yang sudah mature form. Ini berbunga terus. Ini mas? Apa? Philodendron bilite Ini ekonomis nih. Ini cuma 8 juta rupiah. Cuman ya. Berarti ini jancok ya. Cuman, kok 8 juta ya? Nih. Ini Manila Sprite yang ukuran sedang Ini Philodendron Jari atau Pedato Radiatum Ini ada Hybrid Ace of Spades dengan Anturium minum. Keunikannya daunnya berwarna gelap Terus dia bergelombang kayak tsunami Ini Hybrid antara Forgeti dengan VG Jadi dia dapat Uh, bentuk daunnya, sip daunnya ini seperti Forgetty, tetapi untuk teksturnya ini seperti Anturium peci Ini aja ada Philodendron. Apa nih, Kak? Ini. Painted, ya? Painted Lady Ini sudah waktunya menambah terus Kalau enggak dipropagasi sekalian Ini adalah Monstera Lechleriana melanodi ini ada monstera pinatipartita monstera pinatipartita ini ada philodendron pedatum yang sudah mature. philodendron pedatum ini adalah induk dari Philodendron Florida Ghost, Florida Beauty, dan Florida Beauty varigata. Florida Ghost yang daunnya seperti setan. Ini adalah singonium auritum. Bawa maju sini Kak. kak. singonium auritum. Seperti lompong. Nanti belakang, nanti belakang sini ya, kak. Nanti belakang sini Melano karena Melano ini dia nanti tinggi tinggi jadi untuk background yang tinggi-tinggi untuk background sama itu monstera var borsigiana varian borsigiana itu nanti di belakang ini juga monstera lehleriana ini adalah tetangga bolong harus coba sekalian ini adalah philodendron davidsoni ini sudah Fahri miliki sejak 2015 ini batangnya sebenarnya udah panjang, cuman dia rebah ya karena kemarin harusnya dikasih penopang telat ngasih penopang Nah ini udah besar banget bagusnya kalau dilihat dari atas atau top view top view ini akan sangat bagus ini batangnya udah panjang tuh nah ini nanti tetap di belakang sini atau kalau enggak kita majuin ya Ini adalah piper Ini keluarga sirih Benar-benar sirih kalau ini Piper dari Afrika Ini nemu Remus Vivi vivipara Ini temennya Mbak Vivi ya Tangkap Kak Ini nemu gebuk maling Kak Tangkap Kak Ini adalah Monstera Dubia ini udah perjalanan hidupnya mulai sobek ya di sini. Nah, ketika mulai sobek, ini silvernya mulai hilang. Nah, kalau udah sobek ini jadi uh, sepupu bolong ya. <tik> ini adalah philodendron mikan atau philodendron Hedraceum seum <laughs> krik krik krik krik. Ini adalah Philodendron hydrosaum var. Kirbridei atau Philodendron michan. Sobat sekalian mungkin sobat sekalian pernah mendengar sebuah lagu ya. Bertanam padi tumbuhnya ilalang itu memang kadang bener. kayak ini ada bertanam anturium tumbuhnya durian nggak? Ya. Malahan, malahan sekalian. Pernah -pernah. Kalau siti bertanam tebu di pinggir bibir rebung berduri di hati. Nah ini bertanam anturium tumbuh durian kita potong ya. Diturunin dulu. Terus eh, sini dikasih paving dulu. Masih top pavingnya? Masih. Turunin sini aja. Masih. ini adalah anturium hokeri black black okay, okay. ambil panggung Mas bagus hataku sedoyo sedoyo sambil bakar sate ini oh. Ki. itu usah diambil itu gak usah, gak usah. Kak? Kak? ini adalah philodendron pisang philodendron pisang. pisang ini david sony ini phytomatopilum stenolobum pakai angkong gak? buat pakai angkong aja Sebas kalian ini filoditer David Sony, David Sony. Kalau orang sudah kan David gitu ya, Mas ya? David. Uh, ini nanti Fahri topang pakai penopang, kemudian varia adepin ke sana. Itu ini karena udah besar banget. Udah banget ya, Kak? Hmm? lama banget ya. Apa? Udah lama banget ya. Udah lama banget. Ini sejak 2015. Sobat sekalian, ini adalah pilum stenolobum. Ini kemarin, pucuknya ini tiba-tiba busuk ya. Bisa jadi karena bakteri atau virus. Tapi, batangnya masih bagus. Dan dia memproduksi tuna samping nih sobat sekalian nih, tuna samping di sini. Jadi, kadang aroid itu beberapa ada yang busuk pucuk, tetapi untuk batangnya masih bagus. Dia akan memproduksi tunas anakan Seperti ini Sobat sekalian ini adalah pisang langit Kalau orang-orang bilang Nama ilmiahnya adalah nananana Terus uh, Warna Bunganya atau jantung pisangnya itu berwarna pink Seperti ini Jadi yang kita nikmati adalah Keindahan daun dan juga bunganya Ada yang pink, ada yang orange, ada yang merah Kalau saat ini Fahri baru punya yang pink lama datang di dunia pink. Tapi ini sudah ngobrol-ngobrol sobat sekalian. Jadi harus dikurangi karena memakan tempat lain. Ini sangat bagus dijadikan ornamen taman, terutama kita kombinasikan dengan kolam. Bisa kolam renang, bisa kolam mandi, bisa kolam ikan. Tapi bukan kolam susu ya. kalian Ini untuk David Sony Fahri naikin ya, tadi kan posisi rebah nih, Fahri naikin, Fahri hadapin ke bagian sana, karena nanti memang view-nya dari sebelah sana. Meskipun boleh sih lihat dari sini gitu, cuman nanti bisa kecemplung kolam ya. Nah ini view-nya dari sana, nah ini nanti akan ditopang bambu, seperti ini. Oke kita tutup Kak. Mana Kak palunya Kak? Mas, ambilkan palu tulis boleh kak, kak, kak di gudang ya habiskan palu Pas sekalian ini melano yang paling tinggi, vari taro di sini Kaling ya. Paling belakang. belakang. Terus uh, nanti melano yang lain menyusul. Kurang efek sih. Bagus Kelihatan bagus gak dari situ? Dari bagus enggak? Oke, guys. Oke, okay, terus uh, ini tolong siapin tempat sini kak udah polibang-polibang itu diambil ini monstera yang varian Borsigiana nah, ini akan ditaruh sebelah sini karena ini nanti akan tinggi sekali jadi bagusnya memang di belakang Mada kurang nanti ke? Gak ya suka kono. Ketolet. Eh? Kurang nanti? Mada berapa? Ini? Ini bang ini? Alok. Bagaimana? sekalian kalian tadi Philodendron mersinya di sini cuman nggak e, cocok ya jadi kalau ngegroundkan gini tetap perhatikan estetika jadi nanti akan fahri pinggirkan aja sekarang Magnificum yang di sebelah sini Magnificum Magnificum bikin lubang satu dua tiga Di mm -hmm. tengah, dia yang dua dah paling dua Mana, namun, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini, benar ini nama nama engelo loh malam semangat tinggal lu gua golek lian aja leres Pak Bos pandangannya Pak Bos leres Mas caca mas mau <laughs> ke manis? kondisikan sih, uh merah -oh. pak. itu mas? Ini buat pakai cetok mas? Kok si keruk Ini karena saya ini <laughs> kenis. dia mah. Mas Bukan salah kok. Mas ini filo apa? Tadi kasih clue ya suaranya. Mana Mas sekalian, ini adalah filo apa yuk? Clue-nya adalah suaranya. Nah, ini filo Dendron babi atau rugo Ditanam tanam di barat. Kawas Apa jalurnya biasanya udah ada ada Lihat, yeah. Yeah. Mucing, Lihat, Lihat ini lo. Jangan Sobat sekalian itu tadi cara mengegronkan aroid dan juga tanaman lain yang ditanam langsung di tanah untuk induk dan juga untuk mempercantik tampilan di vario orchid supaya seperti urban jungle atau seperti hutan aroid. Sobat bisa mencobanya di rumah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Sudah,